belum dipasang ah. oke sahabatku ini sobat bisa lihat hasilnya lurus padahal saya nggak lihat sama sekali jadi yang penting adalah tanya kerja itu Posisi gergaji ini kan cukup lebar Jadi jangan terlalu berdiri seperti ini Jangan terlalu tegak kan, Tapi benar seperti ini Supaya lurus Kira-kira 45 derajat kemiringannya 45 derajat terus ditarik Tanpa banyak mendorong dengan tenaga berlebihan Maka hasilnya lurus sobat bisa lihat